Apa yang ada di pikiran kalian jika mendengar kata ilmuwan? Ya, pastinya yang terbesi di kepala adalah kegiatan untuk mempelajari suatu hal yang baru atau penelitian. Eh, namun tidak semua penelitian itu normal loh sob. Di dunia ini juga ada banyak sekali penelitian yang aneh. Mulai dari yang kurang berfaedah karena ada cara lebih sederhananya, sampai memang meneliti soal hal-hal aneh yang gak terpikirkan oleh para peneliti pada umumnya. Seperti halnya menghidupkan kembali satwa yang sudah punah. Wih, emang bisa. Gimana tuh? tahukah kalian sob? Para ilmuwan di Australia dan Amerika Serikat berencana menghidupkan kembali harimau Tasmania dari kepunahan. Harimau Tasmania terakhir yang diketahui telah mati pada sekitar 1936. Tim ahli mengatakan hewan itu dapat dihidupkan kembali menggunakan sel induk dan teknologi penyuntingan gen. Diperkirakan... Harimau Tasmania dapat diperkenalkan kembali ke alam liar dalam waktu 10 tahun. Harimau Tasmania sendiri mendapatkan namanya karena memiliki motif belang-belang di sepanjang punggungnya. Tapi sebenarnya hewan itu adalah hewan berkantong, yaitu jenis mamalia Australia yang membesarkan anak-anaknya di dalam kantong. Para ilmuwan dalam proyek ini berencana untuk mengambil sel induk dari spesies berkantong yang masih hidup dengan DNA serupa. Kemudian menggunakan teknologi penyuntingan gen untuk mengembalikan spesies yang sudah punah tersebut. Proyek ini akan menjadi pencapaian luar biasa bagi para peneliti dan membutuhkan sejumlah terobosan ilmiah. Saya percaya bahwa dalam waktu 10 tahun, kita bisa memiliki bayi harimau Tasmania yang masih hidup sejak mereka diburu hingga punah hampir satu abad yang lalu. Kata Andrew Paz, profesor yang memimpin penelitian dari University of Melbourne. Eh, tapi tunggu dulu, sebelum melanjutkan ke videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya Populasi harimau Tasmania itu menurun ketika manusia tiba di Australia puluhan ribu tahun yang lalu Pada akhirnya, harimau Tasmania hanya berkeliaran bebas di pulau Tasmania dan diburu hingga punah tapi jika para ilmuwan berhasil menghidupkan kembali harimau Tasmania, itu akan menandai peristiwa penghidupan kembali hewan yang telah punah pertama dalam sejarah. Salah satunya ialah menghidupkan kembali harimau Jawa. Harimau Jawa sendiri memiliki ciri fisik dengan ukuran tubuh relatif kecil dibandingkan dengan spesies harimau lain di Asia. Namun, Harimau endemik Pulau Jawa ini berukuran lebih besar jika dibandingkan dengan harimau Bali dan hanya sedikit lebih kecil dari harimau Sumatera. Ukuran tubuh rata-rata harimau Jawa yaitu panjang sekitar 248 cm atau 2,5 meter. Berat badannya mulai dari 100 kg sampai 141 kg. Sedangkan untuk harimau betina memiliki ukuran sedikit lebih kecil dari pejantan. Namun banyak ahli lainnya meragukan ambisi tersebut. Sebelumnya juga sudah pernah ada gagasan untuk menghidupkan kembali harimau Tasmania yang telah punah selama lebih dari 20 tahun. Pada 1999, Museum Australia mulai merancang proyek untuk mengkloning hewan tersebut dan berbagai upaya telah dilakukan. Sejak saat itu untuk mengekstrak atau menciptakan kembali DNA yang layak dari sampel. Proyek terbaru ini sendiri merupakan kemitraan antara para ilmuwan dari University of Melbourne